kembali lagi di channel derosa auto Terima kasih buat teman-teman atas dukungannya yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi buat teman-teman semua nah buat teman-teman kita kebetulan lagi berkunjung ke showroomnya trio motor dengan Koko siapa nih saya dengan Lambert Koko Lambert Oke okay. nah, panggilannya Koko apa nih saya Lambert aja panggilnya Lambert aja oke okay. boleh <laughs> oke okay. Kalau lambat, uh, kita ada beberapa stok yang mau direview ya Ada Nah, teman-teman, banyak pilihan di Trio Motor loh Dan harganya, insya Allah, mudah-mudahan bisa merekomendasi teman-teman Makanya, teman-teman, pantengin terus channelnya, jangan di skip ya Oke, okay, Ko, kita mulai dari mana nih, Ko? Uh, pengenalan tempat dulu kali Oke okay. Oke. Okay. Uh, Koko... Jadi, Trio Motor ini itu berada lokasinya di Bursa mobil serba Oto, Oto Palem demi okay. Kita berada di blok A25 dan 26 Blok Posisinya dihook Oke, blok jadi, A5 nomor 2526 ya Ya, jadi teman-teman buat teman-teman di Rosa Ketika masuk, belok kanan aja mentok Langsung ketemu kita nah, di situ betul sekali Pokoknya besar loh di sini Pilihan mobil juga beragam buat teman-teman di Betul. Rosa Dan nomor telepon Koko silahkan disebutkan Oke. nomor telepon saya Teman-teman bisa -teman hubungi di 0819 Oke. 08 lagi 98 0795. Oke Teman-teman bisa langsung WhatsApp ke saya buat ganjian, untuk lihat unitnya terlebih dahulu. Oke, okay, nah teman-teman, berikut nomor koko Lambert ada di kolom deskripsi ya. Buat teman-teman yang kepo bisa langsung klik ke WhatsApp-nya. Nanti tersambung di WhatsApp ya, kok ya. Betul, okay. 24 jam kecuali lagi tidur. Nah, betul betul betul. betul. Pasti udah bangun diklik juga dong. Langsung uh, saya terespon secepatnya buat teman-teman. Nah, teman-teman, janjinya koko Lambert pas respon buat teman-teman. Oke, okay, kita mulai. Lanjut ke mobil pertama dulu kali ya Oke yang mana Niko sini nih abu. Oke ini ada Honda BRV Honda BRV Honda BRV tahun berapa Niko tipe E 2017 tipe E 2017 pemakaiannya 2018 transmisi metik manual transmisi CVT metik tipe E upgrade ke Prestige Felaknya upgrade Spoiler upgrade, upgrade Oke Pajaknya di bulan Maret ya Pajak bulan Maret 2023 2023 Untuk alamat SNK Daerah Tangerang Kabupaten ya Betul Tangerang Kabupaten Berapa ganjil Kilometernya berapa kok? Kilometer 75 ribu Berapa tujuh puluh lima ribu teman-teman masih rendah banget kan tangan pertama full set buku servis ada kunci dua tuh oh, full set bener atas nama perorangan PT atas nama perorangan perorangan ya teman-teman untuk harga kita open di harga seratus tujuh puluh sembilan juta seratus juta masih nego ya kok bisa nego masih nego pokoknya teman-teman harga segitu ditawarkan masih open price teman-teman ada penawaran langsung Japri, padahal. Mas, Bang Dedi, biar lebih enak, oke? Okay. Angka keberuntungan angka 7 betul. Saya genapin jadi satu tujuh aja. Tuh satu dikasih sama kolam Lambert lo. Teman-teman, mobil BRV udah upgrade prestis ya. Dua ribu Kilometernya masih sangat rendah. Warnanya juga. Untuk Honda BRV ini, mobil ini warnanya bagus spesial. Paling banyak peminatnya. Ada dandang nggak, kok? Terestil. ada. Dandan. Sudah rapi ya siap rapi rapisnya terdipoles dari kita juga bahan-bahan juga masih tebal teman-teman masih tebal semua ini bodinya sih masih banyak ori ya, ya? kalau saya lihat hampir semuanya ori hampir ya hampir mayoritas Penggiatan ori penglihatan saya semua ori saya. nah saya teman-teman mobilnya berkualitas oh. Bisa banget Pake kreditnya kok Oh untuk pakai kredit kita di dp35 juta dp35 juta untuk paket kredit dp35 juta untuk okay. cicilannya di kepala empat Nanti buat teman-teman langsung datang aja, kita kasih okay. terbaik buat teman-teman. Nah, pokoknya Khusus DP tersebut masih bisa nego ya, kok ya. Masih bisa. Teman-teman gak usah khawatir. Datang aja kayak poin langsung bisa langsung bahas dulu buat janjian. Bisa bisa 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Nah, betul. Ya teman-teman ya, pokoknya dikasih pilihan pilihan yang bagus ya, yang murah-murah. Betul. Murah, murah. yang bagus Oke, okay, selanjutnya. Beri urs tahun berapa, nih kok? 2018. 2018. Ini metik matic ya. Okay. Ini unit spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena okay. kilometer baru 11.000 aja. Nah, tuh teman-teman, kilometernya masih sangat rendah 2018. 18. 18. kilometernya baru 11.000 lo, teman-teman. Tapi untuk unit ini okay. kita hanya bisa cash only aja, teman-teman. Cash only. 2018. Pajaknya mati. Oh, bulan 9 gitu. tahun 2022. Bulan 9 2022, September baru ya, baru kemarin ya. Ya. Nah, ini teman-teman platnya genap, alamat SNK Jakarta Barat ya. Betul. Kilometernya baru sebelas ribu atas nama perorangan. ada nama perorangan, perorangan. Untuk harganya di okay. harga seratus enam puluh satu juta. Seratus juta dua yang tipe RS lo teman-teman. Tipe tingginya. Tertinggi nah. betul. Pakai kreditnya kok? Pakai kredit di TDP tiga puluh juta. DP tiga juta. Cicilan di empat koma 5 juta pas. Selama 4, ,5 4 ,5 tahun 5 juta. Pas. 4 juta 500, 4 juta 5000. 4 ,000, 4 juta 500, 4 ,500, 4 ,500 pas selama 47 bulan. Selama 47 bulan. Pokoknya teman-teman angkurnya udah kena tuh. Tinggal DP-nya aja langsung tawar ke koko Rambat ya. Oke. Okay. Oke, okay, next. next. Nah, ini ada mobil Legend nih. 7 juta umat. Betul. Avanza <laughs> <Apaan sagi>? G. <laughs> manual manual tahun oh, berapa niko sebelas dua loh teman-teman ini pajaknya hidup oke 2 bulan april ya april 2023 2023 dua puluh jakarta selatan jakarta selatan berplat genap ya kilometer seratus dua ribu seratus ribu perorangan apa pt nama perorangan perorangan tuh teman-teman dan untuk harganya Genap diangkat 100 juta pas saja. Nah, berapa tadi, kok? Seratus juta pas, 100 juta pas. Masih nego dong, bisa nego. Ah, tuh, teman-teman langsung turunin 97 puluh tujuh juta. Angkat cantik laki number sembilan juta. Tuh, teman-teman, Avanza G dua Kilometernya masih worth it ya, teman-teman. Dan kondisinya pun masih sangat bener-bener bagus. Kalau buat ukuran saya sih, mobil sejuta umat ini patut buat teman-teman dibawa pulang. betul Oke. Okay. Pakai kreditnya kredit kredit, DP-nya cuman 13 juta aja. DP 13 juta. Angsurannya di 3 juta lewat 60.000. 3 juta lewat 60.000. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Tuh teman-teman ya. 100.000 per hari terjangkau betul. kali ya. Betul. DP 3 DP 13 juta, angsuran 3 juta re, 3 juta 60.000. Betul. Nah, murah lo di sini. <laughs> bener benar luar biasa. Oke, okay. sip, bagus. Rekomendasi. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini ada Toyota Rush, Niko. Tahun Rush. berapa, Niko? Tahun 2015. 2015. Tipe S, Tipe TRD, S. S. -Matic? Matic. Matic. Wah, teman-teman, bagus-bagus mobilnya di sini. Tipe S, TRD, Matic, 2013. 15. 15. 15 loh, teman-teman. Nah, untuk ini kita juga cuman cash only aja. Cash only. Karena pajaknya off okay. dari bulan 3 2021. Oh, berarti pajaknya hitungannya kena dua kali dong? dua kali dua kali di bulan Maret ya teman-teman kilometer terjangkau masih delapan 108 ribu. 108.000 ribu, tahun 2015 masih sangat worth it ya buat ukurannya dan untuk harga kita open di harga 143 juta 143 juta dalam kondisi pajak, pajak mati. mati pajak mati harga sangat terjangkau oh, untuk mendapatkan meras di PS 2015 terus sama perorangan ya kok ya terus perorangan untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara berplat genap ya teman-teman pajaknya aja yang PR bulan yes. 3 2021 ya kok? betul ya, tahun. jadi Koko Lambert jual 1 43 43 loh teman-teman masih sangat murah di harga pasaran untuk tipe RAS tipe S loh teman-teman bertransmisi Matic oke okay, selanjutnya next lanjut Innova tadi Avanza sekarang nah, RAS nah sekarang Innova betul nah, terus. nah Innova tahun berapa nih tipe Q Q wow. manual tertinggi bensin bensin 2016. 2016 2016 tipe Q bensin banyak manual bulan tiga tahun 2023 bulan maret 2023 masih cukup relevan plat ganjil nomor plat jakarta barat, barat. perorangan perorangan kilometernya kilometernya di angka 92.000 ribu. 92 ribu buat tahun 2016 masih cukup bagus ya teman teman Harganya juga bagus nih Betul. Ah. Harganya nih bang Di 267 juta aja Nah 267 Dapat tipe Q Dapat tipe Q yang tertinggi loh ini teman-teman Bukan V atau G lagi Tapi yang Q Bensin ya teman-teman ya Betul Perorangan nah, kok perorangan. perorangan Nah untuk TDP juga Cuma okay. 60 juta aja Nah 60 juta loh teman-teman Untuk angsuran di kepala 6 Peranam nanti, teman-teman tinggal datang. Nah, hitungan hitungan khusus buat teman-teman langsung. Tuh, hitungan kita buat teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir dengan DP tersebut, dengan angsuran yang akan diinformasikan sama Coca-Cola. Full set juga, kunci dua buku servis ada. Nah, tuh teman-teman, mobilnya istimewa, Akep. warnanya garing. Lanjut, oke, okay. kemana nih anaknya? Mana terserah, itu? itu dulu aja ya. Oke, okay. brio merah. Nah, kita selanjutnya ada kedatangan mobil lagi nih yang paling benar-benar car banget ya. City car. city car unggulannya Honda. Betul. Brio tipe E, manual, manual. 2016. 2016. Kalau ini cash only juga. Cash only. Karena pajaknya off dari Januari tahun 2020. Tahun 2020. Nah. Untuk harganya nih teman-teman, ini yang unik nih. Oke. Okay. Apalagi ketemu Brio, ketemu di harga sembilan puluh sembilan juta. Nah, Under Sembilan juta benar-benar di bawah cepet ya. Tahun 2016 bertransmisi manual, udah upgrade nya bagus banget ya. Tuh, teman -teman. Warna merah cakep. Warna merah, merah merona. Banyak pilihan. Karena ini mobil ini mau warna favorit ya kok ya. Betul. Warna merah ini Honda ini cakep merahnya. Betul betul betul. Ini pajaknya di bulan Januari 2020 ribu dan alamat SNK daerah Jakarta Selatan untuk plat nomor ber, berplat genap kilometernya kok Kilometer di delapan puluh ribuan, delapan puluh ribu, teman-teman, dua ribu enam belas, empat transvisi manual, atau sama perorangan. Atau sama perorangan, nah, paket kreditnya kok enggak ada ya? Ini udah ada, enggak ada. Tahun dia, aja. Kalau yang ini, pokoknya ini harganya di under seratus jutaan, sembilan puluh sembilan juta. Masih nego ya? Kok, nego masih bisa masih dong? Ini Pokoknya gue sekali lagi terus lewat teman-teman. Langsung datang aja ke Tiongkok, langsung datang ke sini. Oke, lanjut ke sebelah. Nganis. Waduh, ini mobil apa nih, gue nih, iya. Kia Kia Picanto Picanto tipe SE 2013, 2013. manual. Ini yang CC berapa kok? 1200. 1200 ya. Oke, okay. bertransmisi manual. Pajaknya di bulan Februari hidup panjang? Hidup. Hidup. Oke. Okay. Harga di 88 juta. 88 juta berplat genap alamat Tangerang Kota ya. Udah bisa bawa pulang Picanto 2013. Kilometernya berapa? Kilometer 70 ribu 70.000. 70.000 ribu perorangan. Plat sama perorangan. Perorangan ya, teman-teman ini Picanto tipe SE tahun 2013 13. bertransmisi manual warnanya oren, warnanya bagus, favorit cukup rekomendasi buat teman-teman karena kondisinya bagus juga oke, okay, lanjut oke, okay. pakai kreditnya nggak ada? Enggak ada, okay. kalau Picanto kita belum masuk hitungan kreditnya oke okay. ini unit masih tergolong jarang jarang pasaran. banget saja <laughs> Daya tuh Rocky tipe X 1200 cc manual tipe x dua ribu dan dia udah pakai start stop engine start stop engine kilometer berapa ku kilometer sudah seribu sebelas ribu masih teman -teman. ringan masih benar benar low km full set juga full kunci dua buku servis ada perorangan perorangan dong berplat ganjil alamat tangerang kabupaten pajaknya hidup loh pajak hidup agustus 2023 ribu dua ya puluh tiga teman teman di harga seratus okay. delapan juta rupiah aja. nah tuh teman teman tipe x dua 21 teman-teman. Harganya masih sangat murah, 180 jutaan buat teman-teman. Pakai kreditnya? Pakai kredit. Oke. Okay. Di TDP empat 40 juta, 40 juta. Cicilan di angka 4.800 selama 47 bulan. Tuh, kejangkau ya teman-teman ya. DP segitu angsurannya masih di angka 4 jutaan. Masih sangat worth Dapat it. mobil Ayanya. 2021, kondisi grass banget. Betul, bekas rasa baru ya kok ya. Iya bener, bener, bener, bener. Gak juga masih bagus banget loh KM, 11 ribuan men. Oke kau selanjutnya ada Ayla nih kau Lanjut, mobil kecil, nah, banyak peminat. peminat betul. Banyak banget. Ini Ayla X manual Manual Lalu 2014 14. 1000 cc 1000 cc betul Kilometer di 47.000 47.000 Wow Ini record uh, kok nggak salah record online Record online 40000 ribuan loh 47.000 2014 Pajak bulan 10 tahun 2023 Panjang Panjang banget Lebuar tuh panjangnya Pajaknya ya Buat ganjil alamat Jakarta eh, Tangerang Kota ya perorangan kok perorangan nah untuk perorangan. harga kita open di harga 85 juta 85 juta masih nego kok masih bisa nego oh, Tuh, teman-teman harga segitu nego banget pakai kredit kok pakai kredit cuma dengan 18 juta kalian okay. bisa bawa pulang Aila ini langsung 18 juta cicilan ya 2,3 juta 400 ribu murah lo teman-teman 2,3 terjangkau banget terjangkau banget udah sampai Per hari delapan puluh ribu. Delapan puluh ribu benar-benar per hari delapan puluh ribu. Wow. Delapan puluh ribu. Udah pokoknya ini budgetnya pas banget. Tinggal dp-nya aja ngomong sama koko. Hahaha. <laughs> <Benar. laughs> uh, budgetnya juga rendah ini. Eh DP masih Honda. Nah ini. Oke, ini ada Honda. Brio. Brio. Satya. Yang best But, sleep ya? Ya, udah model baru di oh. tahun 2021 tuh oh, mobilnya masih baru banget nih kira -kira. tipe Matic CVT Matic CVT dan kilometer masih di angka 13.000 rupiah aja eh di tipe E ya? tipe E? tipe E Satya ya? E. Ah, 13.000 e. kilometernya kilometer 13.000? 13 perorangan perorangan kunci 2 buku service ada juga tuh full, full set teman-teman ya ini berplat ganjil alamatnya di da daerah Depok ya perorangan ya kok? perorangan pajak hidup pajak bulan April 2023 teman-teman. kilometernya masih tadi 2013.000. Masih sangat rendah ya buat ukuran mobil tahun 2021. Untuk harganya berapa kok? Untuk harganya di angka 171. 171. Tapi masih bisa kurang. Tuh. Saya kasih langsung di 169 aja. 169 lo teman-teman. Tahun 2021 tipe CVT bertransmisi otomatis. Pajaknya masih bulan April, panjang, panjang, atas sama perorangan, kilometernya masih sangat low, teman-teman. Pokoknya bungkus saya nih, teman-teman. Pakai kreditnya kok? Pakai kredit. Oke. Okay. Sama, kalau Honda di TDP, TDP 30 juta. 30 juta. Cicilannya di 4,5 Empat koma tahun. Wow, masih rekomendasi. Pas setengahan, angsurannya per bulan, teman-teman. Tinggal DP-nya aja. DP-30, masih bisa nego ya, Ko? Masih bisa masih tentunya. Bisa ya, teman-teman. Oke, kita next lagi. Ke Aila. Kan, oh, Aila. Nah, ini ada Aila tahun berapa, Niko? Ini 2017. 2017. Mana, Niko? Tipe X manual. Tipe X manual, teman-teman. 1000 cc. Warna hitam. Pajak hidup, bulan 4 tahun depan. Oke. Platnya Tanggerang, kota. Berpat Betul. Okay. Kilometernya itu? Kilometer di seratus sepuluh ribu. Kilometer seratus sepuluh ribu, 2017. Betul. Bertransmisi manual atau sama perorangan? Oke. Okay. Untuk harga kita open di sembilan puluh empat juta. Sembilan juta. Sorry sorry, biar langsung enak. Sembilan okay. puluh juta aja buat teman-teman. Sembilan puluh juta tuh teman-teman dikasih Genapin. harga best price ya teman-teman ya, digenapin. Tahun 2017 bertransmisi manual atau sama perorangan. Mobilnya masih sangat bagus. Warnanya hitam, mobil favorit juga nih buat teman-teman Dan TDP di angka 20 juta, oke okay. Cicilannya 2,3 juta selama 4 tahun DP 20 juta, angsuran 2,3an Angsurannya kena, tinggal DP nya teman-teman egoi langsung Masih bisa kurang tentunya buat teman-teman Gak usah khawatir ya teman-teman Pokoknya di Coco Lambert, di Trio Motor Harganya pasti bisa goyang, bisa merekomendasi buat teman-teman Epoin aja langsung Next lagi Lanjut Oke Wow banyak banget stoknya Yoko ya Mobil niat Mobil umum lain ya Nah sejuta ini dia sejuta umat, umat lagi Mobil legend yang tak pernah bisa disalip Daihatsu Xenia Xenia 1.300 cc Tipe? Tipe X manual Tipe X manual. Untuk pajak hidup Tahun depan bulan 6 Oke Juni 2023 ya Betul Berplat genap ya Berplat genap Alamat SNK Depok betul perorangan perorangan perorangan ya teman-teman Kilometernya kok untuk harga di harga Kilometer 100... dulu oh Kilometernya Kilometer di satu 1 satu 101 101000 tahun 2014 ya 2014 Tipe X lu manual wow. Untuk harga di kita open di belas 15 ribu 15 2014 tipe X Langsung bawa pulang tipe X udah model seperti ini Betul ban ini masih yang... tebal ban, ban masih tebel semua Ban-ban masih bagus Bodi-bodi masih garing banget 115 15 juta. juta. Paket kreditnya kok? Paket kredit dia di DP 20. Oke, okay, DP 20. Sorry, DP 22 juta. DP 22 juta. Cicilan di 3.150.000. Cicilan 3 juta 150.000. Ribu. 50.000. Ribu. DP, 50 DP udah genapin aja 20 juta tuh. 20 enak. juta tuh, teman-teman. 2014 mobilnya bagus banget. Oke, okay, next. Next. Wow, ana kok ini Frit. Oh Waduh, tipe SD-PSD Tipe Power Sliding Door PSD, oh, PSD. Yang kiri-kanan e. udah elektrik Betul, ini mobil yang paling dicari orang nih 2010? 2010? 2010? Ini AC digital apa masih manual? AC-nya mas udah digital kok? Udah digital, digital. Berarti yang udah fast ya teman-teman Tipe uh. PSD-nya Ini kilometer di 180 ribu 180 ribu Plat Ganjil, alamat SMK Tangerang Kota Pajaknya panjang apa hidup nih? Nah, Dan, karena pajaknya off dari okay. bulan 6 tahun 2021 2021 berarti dua kali ya? Betul Teman-teman nah, pajaknya dua kali Untuk harga? Perorangan. perorangan Perorangan Untuk harga kita open di 130 juta aja 130 juta Tapi nego ya kok? Masih bisa nah, nego Tipe PSD dua Langsung 2010 Langsung datang nego sampai deal Tuh teman-teman PR-nya cuma dipajak doang dua kali Pajaknya berapa kok, kira-kira kok? -kira. PKB di kepala tiga koma-an 3 koma tahun tahun. ya? Per tahun. Tuh, teman-teman berarti enam 6000 an kurang lebih Mobilnya masih rekomendasi Ini warnanya warna grey ya? Warna abu Betul, warna, warna abu, abu Mesin apa segala macam bagus kok? Semua enak, kaki-kaki, aman Teman-teman ini rekomendasi banget loh teman-teman Ini... Ternya cuma pajak doang Ban-ban masih tebel Bodi-bodi saya lihat masih bagus banget nih Pokoknya cocok deh buat teman-teman yang Langsung cari Fred, karena Fred lagi banyak banget loh kok dicari kok Betul betul. Iya, bener benar deh. Kalau Fred, saya rekomendasi nih mobil ini nih. Lanjutnya? Lanjut ke sebelah. Nah, ini ada lagi nih kok nih, Evalia. Nissan Evalia atau orang biasa bilang Baby Serena. Nah, bener benar benar-benar. Tahun berapa ini? 2012. 2012. Manual, metik? Manual. Tipe, tipe... SP. Tertinggi, kali kali XP kali v. kali v ya teman-teman udah, udah ada kamera mundur uh sudah kailas juga untuk harga Oke okay. kita open di harga 91 juta nah, tipe kali V tertinggi tipe tinggi pajaknya bulan September dua ribu dua dua dua dua karena kalian habis jadi pajak pajak sekali off. berarti ya kelewat pada hari. sekali alamat SNK daerah eh itu depok, depok, betul. depok. nah okay. untuk harga kayaknya lebih enak kalau kembar ya uh. gimana kalau kita kasih 88 juta aja uh. salah kok langsung bawa pulang Evalia Ui. ini 88 teman -teman, juta aja 88 tahun 2012 tipe Matic manual lian, eh manual tertinggi loh tertinggi, tertinggi. loh ini tipe xp-nya mobil begini bagusnya di manual karena di Matic agak boros kok betul-betul hmm, iya rekomendasi teman-teman dari segi harga maupun dari segi unit saya benar-benar merekomendasi buat teman-teman 88 juta ke Koko Koko lambat di Trio Motor Nah ini Ada Mobilio Mobilio Tahun berapa Niko? Tipe RS 2018 Wow yang sudah facelift ya Betul, Matic Matic juga teman-teman RS Matic 2018 18. Pajak hidup Pajak bulan Maret teman-teman 2023 Betul Tepat ganjil alamat Depok juga ya Ya untuk perorangan. perorangan, perorangan. Untuk kilometer masih di lima puluh tiga ribu aja. Nah lima Kunci dua buku servis ada. Full set juga. KM nya lo banget lo teman-teman. Full set juga luar biasa. Harga aja kok Harga di cepet delapan sembilan, seratus juta. 189 juta masih nego dong. Masih nego. Masih nego teman-teman. Masih nego dong buat teman-teman. Untuk kredit. Oke, okay. kita di TDP 35 juta. 35 juta. Cicilannya di 5 juta 100 selama 4 bulan. 5 juta 100 selama 47 bulan. Betul. Mobilio RS bertransmisi otomatis tahun 2018 yang fresh Kilometer rendah. Penggualannya kilometernya spesial. Betul, betul, betul, betul. Mobilnya masih ori banget ya, Koya. Masih garing loh ini saya lihat loh. Perannya masih baru diganti masih aman. semua. Oke. Okay. Lanjut. Mobilnya bagus. Nissan. Nissan. Livina tipe XV Matic 2012. 2012. Untuk harga kita open di angka 99 juta. 99 juta. Pajaknya hidup kok. Pajak hidup. bulan? Pajak bulan Juni, Juni. 2023 uh, Jakarta Barat. Jakarta Barat. ganjil ya, teman-teman. Untuk perorangan. perorangan perorangan. Untuk hitungan kredit dia cuma DP 25 juta aja, DP 25 juta. Cicilan sebesar 2,7 juta. 2,7 selama 47 bulan. 2,7 DP 20 teman-teman, tahun 2012 tipe Caly V Matic ya teman-teman tertinggi loh ini. 99 juta aja 99 atau mau kredit juta. cicilan per harinya 90 ribuan Betul. aja. Betul. DP-nya sama harganya maupun cicilannya masih sangat terjangkau dengan budget teman-teman. Karena Livina juga banyak mencari orang loh kok. Betul. Masih bisa kurang loh teman-teman. Nah itu dia. Langsung aja saya kurangin deh. Turun 4 juta. Tuh turun 4 juta. Jadi berapa tuh kok? Sembilan pas. 95 pas bungkus teman-teman tahun 2012 Mobilnya bagus. Ini pusat juga nggak kok? Ini kunci satu. Kunci satu. Tapi remote masih ada. Remote masih ada. Semua aktif ya kok. mesin mesin. Kalau ada rembes aman. Oke okay, next lagi kok. Next lanjut. Nah ini ada Toyota Rush lagi nih niko. Toyota Rush. Berplat genap, alamat Jakarta Barat. Betul. Pajaknya off dari dua ribu Kelas kali ya koh. Nah, perorangan koh. Perorangan. Kilometernya koh. Kilometer di seratus empat ribu. Seratus ribu. Ini tipe G, tipe S, tipe. Tipe S. Tipe S. Tipe, S. tipe tingginya. Manual metik. ya teman-teman. 2012. Oke. Okay. Teman-teman bisa bawa pulang ini. Dengan harga cuma seratus tiga puluh dua juta. Uhuh, murah loh dua ribu dua Dapat ras. Dapat ras tipe esmhetic teman-teman warna putih atas nama perorangan. Prnya cuma pajak doang. Karena kalian habis Pajaknya berapa tuh? PKB di tiga juta pas kalau salah. Tiga jutaan teman-teman ya, harus -teman, juta sama perorangan. Ya. Nah ini kilometernya udah. Pakai kreditnya kok? Pakai kredit? cash Kesony. Kesony juga. Berarti. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang minta oh saya mau kredit aja bisa dibantu gak kok? Bisa, nah, nanti kita langsung kita hidupin pajaknya buat teman-teman semua Kita hitungin khusus buat teman-teman Tuh, pokoknya yang tadi kita bilang cash only, cash only masih bisa dibantu ya kok? Tentu masih bisa Nah teman-teman gak -teman, usah khawatir Teman-teman taksir mobil yang mana Yang tadi bilang cash only Mau kredit, langsung bypass ke Poco Lambert Oke, okay, next lagi Nah ini ada mobilnya tahun berapa nih kok? Ini tipe E Tipe E 2019 2019, masih muda lagi nih teman-teman Warna putih Matic juga, tipe E Matic 2019 Warna putih, perorangan nih ko Perorangan Pajaknya di bulan September hidup Hidup, 2023 hidup. September 2023 alamat SNK daerah Tangerang Kota Berplagina di ya, teman-teman atas perorangan ko? Pertama perorangan perorangan Kita open harga di cepet 85 185 dapat tipe E dan Kilometernya ini, Kilometer masih di 66000 66000 Kunci dua Buku teks ada Wow. Mantap. Dan untuk yang 2019 ini buat teman-teman semua, mm -hmm. ini tuh dapat upgrade teman-teman untuk Mobilio. Oke. Okay. Jadi velgnya itu langsung upgrade ke Mobilio RS. Oh iya, Dan juga iya. dia shark udah langsung muncul. Kalau untuk tipe e, dapat spoiler juga. Nah. Jadi udah langsung dapat upgrade ya teman-teman. Dapat bonus tambahan buat teman-teman. Harga nah, tadi upgrade. berapa tuh? 185. 185 2019 loh teman-teman, masih worth it kan? Warna putih kondisinya bagus banget, pajaknya masih panjang banget. Tersedia loh, teman-teman. Pakai kredit kok. Untuk pakai kredit kita di TDP 35 juta juga. TDP 35 juta, oke? Okay. Untuk cicilan, oke. Okay. Di harga 5 juta pas. 5 juta pas. Tuh DP-nya 30 jutaan, angsurannya 5 jutaan selama pas. 4 bulan. puluh tujuh bulan. Tuh ya. Tahun. Rekomendasi buat teman-teman, bungkus langsung telepon koko Oke, okay, ada lagi yuk? Paling ini sama beberapa unit, nanti kita akan masuk lagi. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman semua, info aja. Kalau misalnya teman-teman nggak -teman cuma pengen cari mobil, teman-teman okay. mau tuker tambah, trade-in, atau teman-teman mau jual aja, mau jual aja okay. boleh banget teman-teman, Whatsapp aja ke saya. Untuk naik, untuk harganya kayak gimana enaknya, untuk konsultasi juga boleh ke saya langsung Whatsapp. Pokoknya dikasih harga di price ya, teman-teman. Betul. Wow. Oke. Okay. Dan buat teman-teman semua juga kalau transaksi di sini, semua mobil yang kau dari kita akan kita poles jadi teman-teman okay. terima kondisi rapi sudah elektrikal kita semua cek-cekin tentunya ini nah, usah khawatir ya teman-teman ya. khawatir nah, ada lagi Bari kali sebuah penutupan uh, paling itu aja sih oke okay. okay. nah teman-teman berikut tadi yang telah kami sampaikan semoga stok-stok update tersebut bisa merekomendasi buat teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan dari hal tampilan maupun dari segi ucapan ya saya dari Derosa Auto, Koko Lambert dari Trio Motor, undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses Derosa.